ora itu ngono iki sing mau gede, iki lah ya mahir Kalau okay. Poli ah, Poli. <laughs> Lumayan ya, <so>. Oke, <Okay>, <laughs> lekan sih. loh. angin gede, Lur. kalau Naikin sembilir Apatar, Lokasi, lokasi yang ini gede. Yang yang ngantok di sini. kayak pun deg Ku ya? meh jenis koyo sing abang iki. Nanti tak anu. Pembukaan burung enggak, pembukaan ini enggak ya burung, sudah, es lumayan lah ya, di YouTube kondang lagi Coba sabar dulu, besok diulangi lagi borang, iya kata-katanya -kata lebih kata-kata nih ada pori nih melempem kata-katanya sudah habis mas karena tadi sudah dipakai ketinggalan nanti hmm. <laughs> ini angin se semaya ya, nak <laughs> wah gila ya nak mantap ya <laughs> buat lagi Ya, jangan. mantap rasuda jajal ana ngene orang rusui candran orang rusui oh. Wah, ini layangan sempurna rokok gilir. masuk ini ini layangan ini payung payung ini kari... layangan kari ini iya. oh. ini burung ini setting langsung tindak gimana? burung iya. oh. ini lagi tadi nah. Anginnya gede mumpul lah <laughs> <laughs> bian magetan <ga> lah <laughs> <laughs> mm, Ini yang condong Loh Mantap ya